banyak sekali Subscribe dulu ya. Karena subscribe itu gratis. Mau naik motor sendiri. bersama siapa? Sama. <laughs> Oh, oh, oh. Simpan di situ dong, simpan kayak Gimana dapat banyaknya? Banyak. Wow, banyak ya, banyak sekali! Pulang yuk. Udah. Bawa embernya, kuat nggak nggak bawa ember? Ayo sini dibantuin. Hmm, ini pegang ininya aja, embernya ini. Ayo.